Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua dimanapun anda berada dari Sabang sampai Meruke Selamat datang di channel tutorial Nah untuk tutorial kali ini teman-teman ane mau ngebagi tutorial itu cara mengaktifkan driver gaming di hp infinix.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 Baik sahabat untuk cara mengaktifkan driver gaming di HP Infinix Langkah yang pertama kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu yaitu mode pengembang ya teman-teman ya Kamu bisa mengaktifkan di pengaturan ponsel HP Infinix ya teman-teman Kemudian jika sudah kamu aktifkan mode pengembang tersebut Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan ponsel ya teman-teman ya Untuk mengaktifkan driver gamingnya teman-teman Kita masuk ke pengaturan ponsel Kemudian kita scroll ke bawah yang paling bawah. Di sini ada menu sistem ya teman-teman ya. Kita pilih menu sistem ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih opsi pengembang teman-teman. Kita masuk ke opsi pengembang. Kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman. Kemudian kita cari menu preferensi driver game teman-teman. Ini adalah driver-driver gaming ya teman-teman ya. Kita pilih preferensi driver game teman-teman nah, jika sudah nampil menu seperti ini kemudian kita cari saja gamenya teman-teman ya game yang mau diaktifin driver gamenya teman-teman sebagai contoh di sini ada game Free Fire ya teman-teman ya kita eh, di sini saya mau mengaktifkan itu driver gamenya kita klik Free Fire nya kemudian di sini ada standar bawaan driver game driver parallelis driver grafis system kemudian kita pilih saja driver game teman-teman ya dan kita cari lagi gamenya jika ada yang lain ya teman-teman ya di sini ada uh, game Mobile Legend kemudian kita pilih Mobile Legendnya kemudian di sini kita pilih Driver gamenya teman-teman untuk mengaktifkan Driver gaming di HP Infinixnya teman-teman ya nah teman-teman uh, Driver game ya sudah saya terapkan di beberapa game di HP Infinix saya teman-teman Baik sahabat, perlu saya ingatkan kembali ya teman-teman ya, untuk mengaktifkan driver game ini, kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu yaitu opsi pengembang di HP Infinixnya teman-teman. Jika sudah aktif opsi pengembangnya, maka uh, preferensi driver game ini secara otomatis akan muncul teman-teman. Namun jika kamu belum mengaktifkan opsi pengembangnya, kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu opsi pengembangnya teman-teman ya. Untuk mengaktifkan driver gaming di HP Infinix. Nah teman-teman itu dia cara mengaktifkan driver game di HP Infinix teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan share-share juga video ini ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.